Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibo di channel kita yang tercinta ini teman-teman channel teknisi digital yang udah nemenin kalian selama beberapa tahun terakhir dan udah ratusan video yang saya upload di channel teknisi digital dan sebagian membantu untuk apa yang teman-teman pengen cari tahu mengenai soal perbaikan elektronik yang di sana itu adalah amplifier yang biasa saya jadikan bahan untuk video Dan karena memang untuk membuat amplifier seperti itu Itu banyak banget yang harus dipikirin gitu Yang harus dihitung jadi supaya apa yang kita buat itu sesuai sama keinginan kita Itu adalah amplifier yang biasa dipakai untuk di rumahan, di skala kamar atau ruangan lah yang kecil, diameter ruangannya dan yang itu teman-teman. Itu adalah kue lebaran edisi 1442 Hijriah. Dan saya segenap segenap kru dan owner dari teknisi digital mengucapkan takaballah takaballahumma minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa berjabat tangan lewat dekat Jadi kita berjabat tangan lewat Lewat Video aja ya Terus apalagi ya Ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu Ini kebetulan kan lagi ada di bengkel Jadi Ya workshopnya memang Sebesar ini sih <laughs> Ini ada Kue Ciplus Terus ada kacang tanah terus ada nastar nastarnya keren ya empuk nih teman-teman kalau pengen datang ke sini monggo terus ada kembang goyang di kembang goyang apa kue matahari lah kayak gitu ya terus ada wafer biasanya kalau untuk teman-teman yang bawa anak untuk lebaran ke rumah pasti suka nih sama yang namanya tengu ini asli loh isinya benar-benar tengu ini dan ini enggak diendorse ya ini tenggo real, kalau dibuka benar-benar tenggo, bukan kerupuk ya isinya, dan bukan kacang penguk. Sekarang coba saya buka ya, saya nggak tunjukkan kalian cara bukanya. Dan jelas bukanya nggak pakai obeng. Nih, tuh tenggo beneran kan? Sekarang mau coba saya makan deh satu. Hmm. Enak teman-teman. Terus. Kebiasaan kalau di sini di Tanjung Pinang, bintang Island Indonesia. Itu kalau lebaran biasanya kita minum air-air kaleng kayak gini. Ini sarang burung. Terus ada kundur. Nah. Ini enak nih. Kalau saya sih biasanya minum yang ini. Enak nih. Seger banget. Lagi dikasih es batu ya. Terus apalagi ya? Oh iya, terus. Ya. Dan yang ini adalah kopi yang nemenin saya sehari-hari. Kopi ini menginspirasi saya untuk membuat ide-ide baru soal perbaikan perangkat-perangkat elektronik. Kalau misalnya buntu otaknya, terus pengen cari solusi, biasanya saya harus ngopi dulu. Atau ngerokok. Tapi ngerokoknya nggak bisa, ngerokoknya nggak bisa saya tunjukin ya. Terus besok teman-teman. Masih lebaran di hari kedua, dua sawal, 1442 hijriyah. Jadi kayaknya saya belum benerin perangkat elektronik dulu deh, karena masih libur, libur dua hari. Tapi karena di Youtube memang nggak ada kalender untuk libur, terserah-serah kita ya. Tapi saya pengen menghormati banget sebagai umat muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriyah ini. Meskipun gak bisa pulang kampung ke Malang sana, jauh Karena juga gak bisa ya, karena ada pandemi Jadi saya harus lebaran dulu di Tanjung Pinang, Bintan, Airline Indonesia Nah teman-teman gimana nih kabarnya? Apa kalian bisa pulang kampung? Gimana soal penyekatannya? Gimana soal masker dan jaga jaraknya? Apakah kalian bisa jaga jarak waktu naik motor sama pemotor lain? Apakah waktu naik angkut bisa berjaga jarak? Nah itu jawaban disimpan aja masing-masing ya Pokoknya semoga di tahun ini Salah-salah saya ke kalian yang disengaja ataupun tidak disengaja Mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya Saya minta maaf Kalau misalnya video-video yang saya buat selama ini tuh Kadang-kadang gak sesuai sama apa yang kalian inginkan Ya meskipun saya udah ngasih yang ngasih fasilitas untuk bertanya langsung, tapi kayaknya fasilitas itu fasilitas itu kayaknya apa ya fasilitas itu mungkin belum beberapa belum banyak kalian butuhkan gitu, mungkin informasi yang saya kasih di video itu udah hampir hampir mendekati apa yang kalian inginkan, jadi kalian gak perlu lagi untuk klik tombol gabung gitu ya, tapi kalau misalnya kalian pengen untuk donasi sama saya untuk beli beli kue lebaran, untuk buat beli kamera baru, terus beli amplifier baru, teman-teman, tuh buat beli box, tuh box sebelum ada. Nah, kalian donasi aja, klik tombol gabung ya. Di situ minimal 9900 sampai 150.000. Tergantung kalian pengennya yang mana. Terus apa lagi? kayaknya udah itu aja deh. Dana menit, kita bakal ketemu besok lagi di materi-materi materi yang lain, nggak soal servis tapi soal lebaran. Idul Fitri. 14.40 Fitri ya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Mohon maaf lahir dan batin, minnal izin wal faizin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besok tepatnya di 2 Sawal 1442 Hijriah. Dan kalau misalnya kalian punya salah sama saya, buat yang udah pernah ngumpat-ngumpat saya, udah maki-maki saya di video saya dengan dengan tulus Kasih maaf sama kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. And bye-bye. See you on the next video. Assalamualaikum.